Jangan lupakan orang ketiga Udah Orang gak? pertamanya Mereka. tuh Aril Hari ini oh. kita luar biasa Orang ketiganya siapa? Ya. Sekarang kita mau ke Last Destination oh, ke Mau ke Kahpe maaf? maaf? Orang ketiganya Alesta Bener bang Jakarta Sebenarnya tadi kita mau ke Hutan Pinus Nice. Kita tadi kita mau ke hutan pinus, Bukit bintang, ke desa, hujan, terus jalannya licin juga. ini dia pencerahannya yang pernah oh, gue. udah kiri ya kita. Di Jogja. bakal ke kopi ganja, di bakalan happy happy di sana. Iya. Nice. Jangan salah paham loh ya. Jangan salah paham ya. Tapi kalau lokal. Destination not. kita kesana karena besok itu kita bakal flight jam. Ayo loh, ayo loh. Flight jam dua. Ada yang flight jam 11, ada yang flight jam 5 sore Tadi kita udah berpisah sama personil yang lain Cerib ya? Perisahan udah berpisah Dan sedih juga ya, karena dia salah satu orang yang suka ketawa ketik Iya, sangat ceria Ceria banget, kayak -kaya Ceribail juga sih Kayak Ceribail? Iya, tapi Ceribail kan ceria setelah Kalian tadi bisa jauh nggak? Kenapa di Indonesia harus ga bisa terbitakan? Tuh, oh, bisa jawab Nggak ada Art? bisa tuh ra dinosaurus Karena kan dinosaurus sudah mati Jadi ini gua satu tangan ya Ternyata rada enggak lurus Lurus ya Ini enggak ini enggak Soalnya iya ke eh nanti mungkin satu tangan tuh sampai tukar eh No Oh UI UI mau masuk Islam universitas Yang nyamuk tau enggak sih kalian tabung nyamuk ya, itu Mas, eh Chrisnya gitu. tahu nggak tabung nyamuk coba dulu aja tuh, jadi ini lagi nyalain. pada nggak, lagi tepuk. pada tabung nyamuk itu kita lagi pada main tembak tembakan ya ternyata dan <laughs> tembak tembakan dia tuh Rasid nggak pernah ngejawab satu apapun di dalam tembak tembakan ini. Karena, tuh, karena karena air dia air cuma air. anak dugem Astagfirullah Aku duta masih oh, sudah Aiyah ya, lagi memikirkan proyek depan. Sepulia. Oh maafkan dong, aku terburu banget. Iya terburu banget. Kar, ya, pintar, ya, mas, ya, banget. Ya, ya. ya. Soalnya aku selain uh, sibuk menjadi duta mahasiswa oh. ya juga sebagai duta bandara internasional. Oh iya benar banget. Juanda, iya benar banget. Ya, terus sibuk ngendor juga sebagai seorang influencer dan dari tokopedia ya, shopee ya. Oh, shopee. Oh, bye apaedia juga. Uh, uh, jadi Seperti... grooming itu sangat penting ya. ya. Grooming sangat penting. Apa sih? Jadi kita bicarakan materinya ulang. Semua semua tatar tujuh. Pada kaki mau pakai <laughs> salah. <laughs> ya benar banget. Salah. Jangan lupakan mimi. <laughs> ya mimi. Dia ya mimi. <laughs> <laughs> ya, Gitulah guys seru banget pokoknya. Jadi kamu okay. kalau belajar adopimer wah belajarnya manual kita Ramzi pasar kembang rilis. Ya Halo Jogja, selamat malam. VIP Jogja Jakarta tahu enggak sih? Harus di Bali boleh enggak? Jangan. Penuh, enggak. Sakit itu tahunan di pesawat. Akhirnya aku akan say goodbye pada kota kenangan. Jogja bye bye di situ. Jadi bila dia dari pesawat aja besok apa yang apa yang membuat istimewa dari kota ini ya? Jai Jai. Yes. Bilang bila dari pesawat kalau nggak dari pesawat di miniatur di bandara itu aja Iya bisa bingung. Jadi kita harus awal aja soalnya kita banyak proyek ya. Oh, Oke. Okay. Banyak-banyak salam itu. Hah? Nah proyeknya ini untuk ini sibuk jadi di tempat darat aja. Tempat bandara Bali ya. ya Selain jadi pemandu pesawat. Iya yeah. Kalau Balestari, bandara mana, Mbak? Uh, bandara Palembang Oh, kebetulan Oke, um, oke, okay, okay, kita teka-teki Kiri Lurus, teka-teki kok kiri? <laughs> <laughs> ya yeah, kita main teka tiki ya Apa? <laughs> Gantung ya Apa, apa? <laughs> Makanya dini banget main teka-tekinya, biar jalan, anak ya Oke, okay, ah, perhatikan ya, guys Teka-teki bikin mikir Mikir oh, so. Padahal ga mikir lurus, juga, masih Bang lurus, masih lurus Oke okay. okay, ya Apa oke okay. uh, Kalian udah pernah dengar yang ini tepuk nyamuk? Belum, belum, aku belum Oke okay, ya aku ulangi nyamuk. ya Berapa nyamuk yang aku tepuk? Mana lu nggak tepuk? Ya sama dulu Berapa? Berapa guys? Empat, empat. Hah? Salah Gak ada, gak ada Salah Satu Salah Kepi apa kalau kita? Kopi ganja Kopi ganja Berapa nyamuk yang aku tepuk? ah berapa? Tiga Hah? Tiga Salah Dua, dua, Salah Satu Salah hari Citi Berapa nyamuk yang aku tepuk? Coba ulang Uh, aku uh, oh, dua. Aku Salah. Satu satu. satu. Salah. Aku, aku, aku yang, yang, aku, kamu di badan satu dong kan? Aku ulang ya. Berapa nyamuk? Empat. Ah, Berapa? Empat. Hmm, Salah. Ini, Bagus sekali pintar uh, kali ini <laughs> menjawab. <laughs> Lagi, jangan adil! sampai jangan sampai cuma hoki ya jangan, sampai, jangan sampai cuma hoki ya. jangan, jangan sampai aku buktikan right. buktikan aku ulang ya right. aku topuk oh. aku topuk yeah. berapa nyamuk ya oke okay. yeah. oh. aku ulangi lagi aku topuk berapa nyamuk uh. nah lima empat empat ini benar Tahu gimana nih? Satu lagi, satu lagi, ulang lagi, Berapa nyamuk? berapa Berapa? Masih lurus? dua. Wah, benar. lagi ya. masih ada orang yang belum jawab nih. sekedar sok Driver. tadi? Hoki doang Hoki doang Berapa nyamuk sekarang? banyak iya. berapa? di sabar berapa nyamuk sekarang? <tuk> berapa ji? itu udah nyamuk tasan i sih eh dari <tuk> tadi tadi, tadi cuma ini doang kan? Iya. dari dia cuma ini apa apa apa sih? sabar ini lampunya apa lampu hijau? j ya lurus terus? saya jawab berapa? tiga boleh benar pak? ayo katanya mas sambil nggak nyambung ya Lihat iya, iya, iya, iya, iya, lagi Lihat Lihat lo, Lihat, ya aku ulangi lagi ya iya, iya, iya, tepuk iya, iya, aku iya, Aku iya, iya, iya, iya, tepuk iya, iya, iya, iya, lagi iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, salah kalau udah kayak gitu udah udah Kalau kayak benar kalau <laughs> kayak itu <laughs> salah, salah menjawab kalau itu udah udah udah tebak-tebakan itu udah udah ngaco itu udah nggak mikir tuh apa sih berapa sih <tuh> oh, oh empat Mengerin empat ini. salah, salah. Oh, iya. lagi aku ulangi lagi ya aku dengar baik-baik dengar -baik. ya, ulangi ya, lagi parahnya ini sudah kelewatan ini belum ini aku lihat ini tiga menit lagi masih lurus sana ulangi lagi ya sekali lagi aku ulangi ya oke udah udah ke merapi aja. Gimana malam datang burung merapi? Hantu yang kelihatan di sana yang begini. Aku ulangi ya. Aku ulangi lagi tebak-tebakannya yang tepuk nyamuk tadi ya. Kali ini berapa nyamuk yang aku tepuk? Okay. Aduh, nyamuknya Enggak ada. Ke... ada. Tadi bukanya Berapa? Enggak ada. Gak Tujuh. Benar. 7. Iya benar. Kalau bumi itu bulat tahu nggak bumi itu bulat. Mau tujuh kayak mau delapan mau kayak maunya maunya beranak kayak. Ayo kak, kasih itu kasih reir bumi aku, bumi. Aku ini ini ramsi belum dapet tadi itu cuma hoki doang tau nggak sih? Iya hoki doang. Ternyata. Hoki kayak hoki lukman kayak gimana kayak. Real lihat real masih belum masih belum. Lagi, Dua lagi. menit lagi. lagi dong. Ayo ayo bumi itu bulat. Nyamuk dulu nyamuk ini, belum belum pada paham ini. Tapi kalau di mana bisa konek? Yang sini, ini pikiran di mana ini? Komodo kayak apa kayak nyamuk sih? <tip> okay. Ya itu nggak bisa hubungin dengan komodo itu sebenarnya? Iyo, masa -kom ya komodo, komodo tepuk tangan. <tip> <tip> <tip> ya, masa dia, dia tepuk komodo? Tepuk komodo? Kok komodo? Kok kan kok komodo? Tidak bisa komodonya. Oke, aku ulangi lagi, ya. lagi ya, ini masih mengenai nyamuk nih Rindit lokasi ya. ini, jangan ya, si iya, nyamuk iya, iya, iya. <laughs> <laughs> Aku ulangi lagi ya Nyamuk kali ini, aku topuk yeah. berapa banyak? Oke okay, ya <slaps> Udah tuh? Tujuh Wah bener Oke, okay, aku bakal ulangi ya. Ba <slaps> bak ulang ya. Kan. ya Aku bakal ulangi Aku bakal ulangi ya, siapa taunya sekedar ini doang, sekedar lagi doang nih Oke ya? Lagi, lagi, lagi Berapa nyamuk kali ini? Gitu dulu, gitu dulu ulang Jangan sabi, aku nggak konsentrasi, cuman kayak nyamuk Ayo, satu, menurut Kak Berapa nyamuk kali ini? Empat Wah, benar udah dilihat lihat aku ya tadi, apa-apa Ramji, Ramji, iya, iya. ada urusan, Maaf, ada urusan, ngurusin nyamuk mau oh, nyamuk ya, ada urusan Eh, nanti lu ketemu-ketemu, jadi bisa tahu Ayo, bentar, mana?